Euro USD bullish waspadai sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan Euro USD terlihat kembali berada dalam kondisi bullish jika diperhatikan harga Euro USD sedang terkoreksi dan berkonsolidasi. Jika pergerakan Euro USD di harga bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.00529 sampai 1.05192 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.06964. Sebaliknya, waspadai jika harga euro/USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.05192, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.04648. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212. 983101 101 sekali lagi 08 12 12 kami dengan senang hati berbincang dengan anda untuk mendapatkan analisa Forex setiap hari silahkan subscribe ke channel ini sampai jumpa di video berikutnya